dan kalau dan kalau tahu kalau langsung langsung kabar baik kan dari mana aja nggak pernah main lagi hehe ya tong ngapain paling di mari tong ini you are going